Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, peserta pola hidup sehat. Karena pola hidup, makanya ada uh, olahraga, olah nafas, olah menu makan, olah hati, olah pikir. Dan hari ini kita akan belajar olahraga dicampur olah nafas, yang saya berikan istilah body stretching. Kenapa saya berikan istilah body stretching walaupun gurunya gitu ya. Nanti saya perkenalkan menyebutnya yoga gitu ya. Seperti saya sering bilang, saya ini alergi dengan dua istilah gitu ya, meditasi sama yoga. <laughs> Mohon maaf gitu ya kalau ada yang malah mencintai dua istilah itu gitu ya. Saya sering kali sering sekali mengulang-ulang kenapa? Karena latar belakang teologi saya yang memang menjadi saya alergi dengan hal itu sehingga saya menggunakan istilah bukan meditasi tapi olah nafas, saya berikan istilah doa dan yoga dengan body stretching tapi seperti saya jelaskan juga di wa grup kalau hari ini nanti misalnya pak lohardi akan menggunakan kata yoga ya tidak masalah ya kan kita esensinya menurut saya sebagai orang yang belajar gitu ya gerakan-gerakannya itu benar-benar men stretching ya uh, tubuh dan sambil menstretching tubuh nanti akan di, diperagakan, dia apa diajarkan kita mengolah nafas. Nah ada yang tanya tadi di chat nafasnya yang mana ini ya karena emang di grup kita ini metode nafasnya banyak banget. Kalau waktu saya dulu belajar uh, dari Pak Lawardi ya di kelas juga yang lain maka dalam paket metode tiga sampai sembilan itu dua macam aja yaitu seperti kita belajar body scan tarik nafas pelan-pelan bisa 5 detik 10 detik 20 detik sesuai dengan kemampuannya kalau tahan hanya 12 ini kan satu detik antara satu itu antara satu dengan dua nah hanya cuma sebentar banget lepasin lagi pelan-pelan dan ada lagi teknik olah nafas segitiga yang kita sudah pelajari kalau yang kayaknya ada, ada grup yang gabung di sini tapi belum belajar olah napas segitiga yaitu tarik 5 10 detik atau 20 detik, tarik nafas, tahan sebentar, lepaskan. Tarik, tahan, lepas itu sama, maka disebut segitiga sama kaki. Jadi misalnya tariknya 8 detik, tahan 8 detik, lepaskan 8 detik. Nah, body stretching ini fokusnya tentu nomor satu gerakan yang kedua ya emang paket-paket ini semuanya pada nafas nanti teman-teman atur sendiri yang pasti bukan nafas metode satu dan dua Wim Hof, ya itu bukan pasti ya jadi yang tarik lewat hidung keluar lewat hidung mulutnya tersenyum tariknya lepasnya detiknya masing-masing sesuai kemampuan Nanti tinggal gerakan-gerakan tertentu, misalnya mau kayak ditahan sebentar. Nafasnya lepas lagi, nanti Pak Luardi akan menjelaskan. Ya, dari saya itu aja pe pengantar saya, dan langsung akan saya serahkan ke Pak Luardi. Tapi sebelumnya, mungkin hanya mengenalkan, ya, sebentar saya, saya uh, tambah. Sebentar ya, saya kasih pengenalan singkat. Setelah itu. Sepenuhnya, nanti waktunya saya serahkan ke Pak Lardi. Ah, Begini, biar kelihatan berdua kita, ya kan? Nah, yang pertama, mudah-mudahan belum berubah dari kurikulum VT yang saya baca. Ya, Yang pertama masih single. <laughs> <laughs> kalau salah mohon diralat <laughs> Pak Lawardi tinggal di Jakarta dan saya lihat daftarnya aduh udah nanti dibaca deh mau DBA grup udah saya kasih ya kurikulum VT-nya bersertifikat resmi penghargaannya banyak banget jadi jangan diragukan lagi makanya lihat kurikulum VT-nya itu justru saya aduh ngapain saya ajarkan sendiri itu ya walaupun saya udah belajar dua bulan juga saya tentu bisa ngajarin tapi kan lebih mantep lagi kalau yang mengajarkan itu bersertifikat resmi, gitu ya. Kalau orang tanya saya Pak, nanti kalau saya ikut Bapak 12 minggu dapat sertifikat nggak? Kesehatan Anda itu sertifikat Anda. Nanti Anda sehat, Anda ajak yang lain gabung gratis juga. Jadi saya tidak mengeluarkan sertifikat, saya ikut juga nggak dapat sertifikat. <laughs> Tapi pelatihnya bersertifikat. ya. Oke, dari saya cukup itu aja perkenalannya, dan waktu selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada coach kita hari ini untuk mengajari kita bersama-sama mengenai olahraga sehat, body stretching, atau kita sebut juga dengan yoga, kesehatan juga boleh. Jadi kita mengerti terminologi kata itu, tapi esensinya adalah membawa kita pada kesehatan ya silakan Pak Pak Lordi Oke terima kasih Halo semuanya makasih ya Pak Jarod ya introduction-nya itu <laughs> luar biasa Oke, Pak. Iya, teman-teman. Jadi, selamat pagi semuanya. Nama saya Lawati ya. Saya yang sudah dibilang oleh Pak Charles. tadi sebutkan sedikit profil saya ya. Nah, kita hari ini akan melakukan body stretching gitu ya. Jadi, ya, teman-teman tidak usah khawatir ya. Jadi, ini semua yang kita lakukan ini lebih ke arah olahraga untuk meregangkan meregangkan fase ya, otot-otot juga dan kita akan menggunakan napas. Nah, disinilah kita belajar untuk aware, ya untuk sadar pada tubuh kita sendiri, kita sadar dengan nafas kita juga. Suatu so, melakukan gerakan tidak boleh dipaksakan. Kalau misalnya melihat, uh, oke, okay, saya bisa melakukan sampai segitunya, tapi kok saya cuma bisa segini, misalnya temannya bisa sampai segitunya. Uh, saya cuma bisa segini it's okay gitu ya karena tiap orang itu beda-beda tubuhnya jadi kita di sini belajar untuk mendengarkan tubuh kita sendiri bukan ego kita ya we listen to our body not our ego di sini kita belajar terus nantinya ada beberapa gerakan gitu ya jadi saya akan peragakan dulu terutama karena itu kan nanti awalnya dari baring dulu atau tiduran jadi kita nggak ada eye contact. Jadi daripada nanti teman-teman tiduran -teman sampai gini, gitu ya. Jadi untuk enam gerakan awal saya akan peragakan dulu supaya nanti teman-teman waktu uh, misalnya nggak lihat ke kamera atau apa bisa mendengarkan instruksi saya saja, ya. Oke, semuanya sudah siap ya teman-teman ya. -teman. Tenangkan diri dulu. Pertama kita akan awali uh, berapa menit? ya satu atau dua menit kita mulai dengan olah nafas dulu oke okay? olah nafasnya silakan yang uh, kalau dari saya sendiri saya sukanya sih misalnya ya ada tutup lubang hidung kanan tarik dari lubang hidung kiri boleh begini juga boleh begini silakan tarik dari lubang hidung kiri setelah itu tutup sebentar buang dari kanan oke okay? setelah selesai tarik kanan baru buang dari nah kita lakukan bergantian saja tapi kalau misalnya ada yang aduh saya kalau pegang hidungnya ini saya rasa kayak alergi atau apa? nggak apa-apa tarik aja kalau gitu dari dua nah, oke okay. tips supaya oksigen lebih banyak yang masuk adalah tersenyum ketika kita tersenyum kita tarik nafas. Nafas itu bisa lebih dalam, percaya deh. Ya, saya sudah mempraktekkan sendiri, makanya saya bisa cari. Makanya, kita ketika melakukannya harus dengan gembira. <tuh> itu resepnya, ya. Oke, semuanya, kita akan mulai dulu nafas. Setelah nafas nanti, saya akan kasih sedikit gambaran enam gerakan awal. Oke, supaya kita bisa mengerti gimana sih gerakannya Siap ya, semua semuanya ambil posisi duduk yang paling nyaman. Ingat nanti kalau misalnya kakinya kesemutan atau apa, langsung ganti aja nggak apa-apa. Gak usah tunggu instruksi saya. Karena di sini kita belajar mengenali tubuh kita, ya. Oke. Siap semua uh, duduk dengan tegak. Kalau misalnya kurang tegak, boleh pinggulnya digeser ke belakang. Nah, jadi akan terasa kita duduk di tulang pinggul, ya, bukan di tulang ekor, ya. Kemudian tegakkan, kemudian rilekskan dulu, rilekskan dulu untuk bagian punggungnya. Ya, nah di sini untuk teman-teman nantinya yang mau menggunakan metode ini silahkan, atau kalau misalnya mau menarik nafas mendudukin silahkan. Yang pastinya adalah tangannya rileks, tangannya tidak dipakai boleh menghadap ke atas supaya dadanya lebih terbuka. Jadi nafasnya oksigennya lebih maksimal. Kalau misalnya ditutup akan terasa ini seperti terbatas ya. Jadi kita semuanya rileks ya. Oke, okay. ininya untuk bagian tengah, di bagian keningnya jangan berkerut begitu. Kita hari ini kita regangkan semuanya ya. Kita regangkan. Let's Oke, okay. saya akan memakai metode yang ini dulu ya, silakan. Pertama buang nafas dari mulut dulu. <tuh> bukan dititip tapi rasakan kelegaan. Ah, gitu ya. Ah, ya seperti kita mengeluarkan suatu beban berat. Ah, Oke, okay, siap. Kemudian, untuk yang mau menutup hidung silakan, mau, mau memejamkan mata boleh, agak tundukkan kepala sedikit juga boleh, mana yang nyaman. Jangan lupa bibirnya tarik ujung kiri dan kanan. Ya, yeah, you need to smile Oke, okay, to make it easier ya. Yeah. Let's see. Oke, okay, siap perlahan. Saya tutup lubang hidung kanan dulu semuanya, ya. Kemudian perlahan tarik dari lubang hidung kiri nafas, pelan, dalam, semampunya. Kemudian kalau sudah tutup lubang hidung kiri dan buang dari kanan keluarkan nafasnya, kempeskan perutnya. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan tarik nafas lagi dari kanan. Tarik nafas hmm. dalam, rasakan nafas mengalir dari hidung ke kepala. Dan alirkan ke seluruh tubuh. Bayangkan dia mengalir ke setiap tubuh. Oke. Kemudian tutup yang kanan. Buang dari kiri. Oke. Kalau sudah, tarik lagi dari kiri. tutup kiri, buang kanan. Ya. Anda juga bisa lakukan dengan sistem hitungan ya. Tarik misalkan kanan satu, dua, tiga, empat, tutup, buang nafas sama usaha. Satu, dua, tiga, empat, ya. Itu ya, lakukan sesuai dengan Anda sendiri. Kemudian, tarik nafas lagi. Ketika Anda menarik nafas, bayangkan Anda menarik cahaya Tuhan. Bayangkan energi positif, energi kesembuhan masuk ke dalam tubuh Anda yang memulihkan, yang menyehat, tutup kedua lubang hidung, buang nafas. Ketika kita buang nafas, kita bayangkan energi negatif ikut keluar dari tubuh kita, kemarahan, kecemasan, emosi ikut meningkat. Satu kali lagi ya, tarik dari kanan, perlahan. lemaskan bagian punggungnya, biarkan nafas masuk maksimal, biarkan dia menyentuh sel-sel saraf kita dan tutup lubang hidung kanan, buang dari kiri. Nah, Kalau dirasa sudah cukup, silakan kembalikan tangannya ke atas lutut, relakskan, buang nafas tersisa dan mulut. mulut. Ah. Rasakan kelegaan, ketenangan. Kalau anda mau merasa tersenyum bahagia, lakukanlah. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang kita akan mulai kegerakannya. Tapi enam gerakan awal kita akan lakukan lebih ke arah berbaring karena tidak eye contact. <coughs> lihat dulu yang saya lakukan, oke? Okay. Iya. Nah, untuk gerakan pertama kita akan baring, ya, baring. Kita akan baring lihat saya ya. Kita baring seperti biasa, seperti tiduran. Telapak tangan hadap ke atas, ya telapak tangan hadap ke atas, kemudian nanti saya akan bilang angkat tangan, kemudian taruh di belakang kepala, satukan dan stretch. Oke? Okay? Jadi bayangkan ketika anda baring, angkat ke atas tangannya, satukan kemudian jatuhkan di belakang kepala. Bayangkan ada stretch gitu. Ya, lihat saya dulu ya, nanti baru diperagakan. Kaki sampai tangan, uh bayangkan seperti baru bangun tidur. Itu untuk yang gerakan pertama. oke? Okay. Gerakan kedua, oke okay, lihat saya dulu ya, supaya nanti nggak bingung. Lihat saya dulu. Gerakan kedua adalah kedua lutut bawah ke arah dada dan peluk. Kemudian goyangkan ke kiri ke kanan. Ya. Jadi seperti ini. Ini namanya rocking side to side. Nanti saya akan bilang rocking side to side. Berikan pijatan pada tulang punggung. Nah, oke, okay. itu gerakan dulu. Gerakan ketiga adalah peluk lutut kanan, luruskan kaki kiri. Itu gerakan ketiga, ya. Jadi luruskan kaki kiri, peluk lutut kanannya. Boleh goyang-goyangkan, boleh. Kemudian ganti lagi. Ya. oke itu gerakan yang ketiga. Kemudian yang gerakan keempat masih tiduran. Tadi kalau misalnya sudah lututnya begini, sekarang kedua eh, tangannya taruh di kepala. Ya, bayangkan tangannya seperti ini nantinya. Saya akan instruksikan ya, jadi teman aja oke. Kemudian kakinya ditekuk dan Jatuhkan ke sisi kanan, jadi pandangan ke atas ke arah langit-langit. Kemudian nanti saya akan bilang ganti lagi tarik nafas, angkat kedua kaki ke atas, buang nafas, turun. Itu gerakannya keempat. Gerakan yang kelima, ya, adalah seperti ini masih tiduran, cuma taruh ankle kaki kiri di atas seperti ini, angka 4. Saya akan bilang ini gerakan angka 4. Ya, dan tangan tarik di bawah dan tarik seperti ini. Dan begitu juga gantian sekarang anggota kaki kanan di atas nah, Oke, okay. itu gerakan yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke arah gerakan keenam. Gerakan keenam kita akan lakukan bicycle movement. Jadi dari bawah kita akan langsung mulai buang napas, tarik. Buang, jadi bagaikan gerakan tarik, buang, oke? Okay? Itu dia, dan satu lagi adalah gerakan board post, duduk, dan seperti ini. Nah, itu enam gerakan awal, karena kita akan lebih banyak berbaring, jadi takutnya nanti teman-teman akan kurang enjoy, karena harus melihat, gitu ya. Oke, okay, jadi kita lakukan, saya peragakan dulu. Sekarang semuanya sudah siap, kita akan mulai dari gerakan pertama. Ingat, lakukan sesuai instruksi saya. ya. Semuanya silakan berbaring di lantai, rilekskan dulu, sabar dulu, telapak tangan jangan diangkat dulu, semuanya terbuka, taruh telapak tangan menghadap ke atas, ke arah langit-langit, rilekskan dulu, rasakan dari tubuh, dari kaki, Coba Anda rasakan kaki Anda rileks dari ujung jari kaki sampai ke arah betis, paha, sampai ke pinggul. Rileks punggung, rileks perut dan dada, rileks bahu dan kepala, rileks bagian keningnya. Jangan ada kerutan. Nah, ya, semuanya sudah siap jangan lupa tersenyum ya yeah. kalau sudah sekarang dengarkan instruksi saya perlahan tarik nafas angkat kedua tangan ke atas perlahan seiring dengan nafas bagus sekali kemudian jatuhkan di belakang di belakang jadi kedua tangan itu seperti saling Bertaut jarinya ya. Kita sekarang stretch. Rasakan stretch seperti Anda baru bangun tidur. Buang nafasnya. Atur lagi, tarik lagi. Ketika Anda tarik nafas, bayangkan lebih stretch lagi. Buang nafas, rasakan kelegaan. Satu kali lagi, nafas lagi tarik. Dan buang nafas. Oke. Okay. Sekarang lepaskan kaitan tangan. Tarik nafas. Buang nafas. Kedua kaki. Tekuk lututnya ke arah dada dan peluk. Ya. Yeah. Peluk. Terserah Anda mau memeluk. Jadi rasakan Anda seperti memeluk bayi, atau benda barang yang berharga. Peluk dengan penuh cinta. Kemudian Anda bisa sambil gerakkan tubuh Anda ke kiri, ke kanan. ya Peluk ke kiri, ke kanan. Just stay relaxed. Rasakan pijatan pada tulang punggung. Karena tulang punggung kita ini memiliki banyak saraf, Disinilah kita berikan dulu pijatan. Atur nafasnya, tarik nafas dan buang nafas. Lakukan dengan nyaman. Ingat, lakukan dengan penuh cinta dan perhatian pada tubuh Anda sendiri. Oke. Ya, lakukan sebentar lagi kita akan masuk ke gerakan yang ketiga ya untuk gerakan ketiga ya peluk hanya kaki kanan kaki kiri luruskan ya luruskan ke lantai seperti ini kepala masih tetap di lantai kemudian kaki kanannya boleh digerakkan sedikit Digoyangkan ke kiri, ke kanan. Feel the stretch, feel relax, and feel the love. Yeah. Okay, good. Sambil gerakan telapak kakinya. Putar. Searah jarum jam, bayangkan kaki Anda, Ingat. Lakukan dengan penuh perhatian. Ya, Jangan lupa nafasnya. Ya, Untuk putaran kaki, kalau tadi searah jarum jam, sekarang putar berlawanan jarum jam. Atau sebaliknya, kalau tadi berlawanan jarum jam, kali ini kita putar searah jarum jam. Good job semuanya. ya Semua sudah semakin aware pada tubuhnya. Kalau sudah, ganti kaki yuk. Kalau tadi kaki kanan, sekarang kaki kiri tekuk dan peluk. Kaki kanan luruskan. And relax. Dan sekarang kaki kiri telapak kaki kirinya diputar, yuk, diputar berlawanan atau searah jarum jam. Pandangan rilekskan aja lihat ke atas, jangan lihat ke layar dulu. Fokuskan dulu, biarkan leher juga ikut rileks, ya. Yeah. Yo. Rasakan telapak kakinya, rasakan nafasnya juga. Putar. ya. Kalau tadi putar searah jarum jam, kali ini kita memutar telapak kaki berlawanan ataupun sebaliknya. Yo. Very amazing. Nafasnya, tarik nafas perlahan, enjoy the breath dan buang nafas, eh, rasakan kelegaan. Ya, yeah. oke okay. sudah siap kita masuk ke gerakan berikutnya. Ya, yeah. sekarang kedua lutut tekuk. Telapak kaki taruh di matras atau di lantai. Nah, tangan taruh di belakang kepala seperti ini ya. Nah, ingat, pandangan tetap di atas, rilekskan tangannya biarkan dia terbuka secara alami. Oke, okay. tarik nafas dulu. Untuk kedua kaki mungkin boleh. Buka sedikit saja ya, searah yang pinggul ya, jangan terlalu rapat. Tarik nafas. Buang nafas, jatuhkan kedua lutut ke arah kanan. Nah, jadi jatuhkan ke arah kanan. Ingat, untuk kaki kiri, lutut kiri tidak wajib harus menempel dengan kaki kanan. ya tidak wajib yang lebih baik itu adalah bahu kiri tetap di lantai atur nafasnya iya ini namanya krokodal twisting ya yeah. di sini atur dulu oke okay. ingat kakinya jangan dipaksa harus bisa lutut kiri menempel ke kanan tidak ya yeah. yo yeah. Ya, good job semuanya. Jatuhkan ke sisi sebelah kanan. Ya. Oke, atur nafas. Tarik dan buang. Lakukan senyamannya, semampunya. Kalau sudah, sekarang perlahan kedua kaki angkat ke atas. Tarik nafas. Rasakan, tarikan nafas, buang nafas, jatuhkan ke kiri sekarang. Berarti, untuk lutut kiri, jatuhkan lutut kanan mendekati. Ya, ingat, tidak wajib harus bisa menempel. Yang penting, bahu kanan Anda tetap di matras. Nah, jadi terbuka. Dadanya pandangan tetap ke atas, tarik nafasnya. Rasakan, bayangkan perhatian pada tubuh Anda. Ya, di sini nafas, nafas, dan nafas. Good job! Jadi, gerakan twisting ini bagus banget untuk yang punya, misalnya masalah di pinggang, sering duduk gitu ya. Terus bagus juga untuk bagian perut, terutama yang punya masalah pencernaan ya. Oke, kalau misalnya sudah, sekarang kita lakukan latihan perut ya. Latihan perutnya, siap ya. Kedua kaki angkat dulu ke atas. Nah, kita akan lakukan seperti gerakan mengayuh sepeda. nah Jadi dengarkan dulu instruksi saya. Tarik nafas di bawah. Ketika buang nafas, siku kiri Anda mendekat ke lutut kanan Anda. Oke, itu dia. Kemudian, kalau sudah, turunkan lagi. Kemudian, tarik nafas di bawah. Buang nafas, baru siku kanan ke arah lutut kiri. Pandangan ke arah samping juga. Turunkan lagi ke bawah. Tarik nafas. Buang nafas kembali lagi. Kiri, siku kiri, ke lutut kanan. Turunkan lagi ke bawah, tarik nafas, dan buang nafas kembali lagi. Ya, lakukan pelan-pelan. Ya, lakukan semampunya. Satu ram lagi, tarik nafas di bawah, buang nafas perlahan, siku kiri ke arah lutut kanan. Iya, bagus sekali, Pak Jarod. Ya, that's good. Ya, bagus. Kemudian yang di bawah tarik nafas lagi, buang nafas kanan ke arah kiri. Ya. Oke. Okay. Kita lakukan kali ini final round. Kita akan menahan, tarik nafas. Buang nafas, siku kiri ke kanan. Tahan. Tiga. Tiga. Dua, satu. Oke, lepaskan. Buang nafas dulu. Tarik nafas di bawah. Dan buang nafas. Kali ini yang sisi sebaliknya. Tahan kalau bisa. Tiga, dua, satu. Up. Terendah, yeah, ya. Good job, everybody! Uh, buang nafas dulu, atur kembali nafasnya, tenangkan kembali diri. Perlahan, kemudian sekarang ambil posisi duduk-duduk nah, duduk kembali, ya. Yeah. Kita akan lakukan gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya adalah: Gerakan seperti boat pose, jadi lihat ya, saya dari samping seperti ini. Untuk yang uh, opsinya adalah, lihat bahunya putar, taruh tangannya seperti ini, telapak tangan menghadap ke depan. Nah, oke, okay. jadi lihat ya, tarik nafas. Sewaktu so, tarik nafas buka dada, buang nafas, boleh satu kaki angkat. Oke, nah, turunkan lagi, tarik nafas, buang nafas, gantian. Ini boleh, ya. Kalau yang misalnya sudah bisa, mau, boleh tarik nafas, buang nafas, kedua kaki angkat. Boleh. Kalau yang mau coba lagi, kedua tangannya angkat. Tarik nafas, buang nafas. ya silahkan lakukan semua opsi bagus tangan di belakang bagus angkat satu kaki bergantian bagus angkat keduanya bagus atau begini juga it's okay nah lakukan sesuai kemampuan masing-masing ya siap ya semuanya oke saya akan di sini saya akan guide untuk yang mengangkat kakinya satu persatu oke okay. Saya akan mulai dari samping saja ya. Siap ya. Pandangan ke depan. Ingat kalau kameranya di samping, jangan melihat ke samping. Tidak nyaman nantinya ya. Lihat ke depan Anda. Oke, okay, siap ya. Tarik nafas. Buka dadanya. Ingat pandangan ke depan. Buang nafas. Angkat kaki kanan. Untuk yang mau ya. Ya, good. Tidak perlu tinggi-tinggi, lakukan semampunya. Perlahan, turunkan. Jangan dibanting kakinya, ya. Kemudian, tarik nafas lagi. Buang nafas, angkat kaki kiri. Turunkan lagi, bagus sekali, ya. Tarik nafas lagi, pandang ke depan. Buang nafas. Angkat kaki kanan. Turunkan. Yes. Ganti lagi ya. Tarik nafas. Angkat kaki kiri. Ya, yeah, good. Oke. Okay. Sekarang saya akan Guide, kalau misalnya masih mau melakukan gerakan bergantian, silakan Kali ini saya akan nge-guide untuk yang oke okay, ya. Enggak, uh -oh. enggak uh, apa-apa. Kalau misalnya mau di- enggak pakai matras juga bisa ya, Kak Melia. Ya. Oke, okay, siap tarik nafas, buang nafas, angkat kedua kaki. Oke, turunkan. Bagus. Kita lakukan lagi ya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik satu kali lagi yuk. Tarik nafas. Dan buang. Turunkan luar biasa semua ya. Uh, buang nafasnya dulu kita kembali lagi. Ah, relakskan dulu. Ah, atur nafasnya. Disinilah kembali lagi. Kita kembali ya. Penarik nafas, masukkan oksigen sebanyak mungkin. Buang nafas. Kalau misalnya terasa capek, boleh, buang dulu boleh, boleh, silap. ya boleh, sudah siap ya kita boleh, Gerakan selanjutnya selanjutnya boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, diamond. boleh, boleh, diamond boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh juga agak ke dalam mana yang nyaman, ya. Yang nyamannya seperti apa, dan sekarang taruh tangan di telapak kaki. Kemudian, kalau misalnya mau digerakkan ke kiri ke kanan, lihat, saya boleh. Mau seperti ini, bagaikan butterfly wing atau kepak sayap, kupu-kupu juga boleh. Yang tidak dianjurkan, jangan adalah menekan ini memaksakan harus ke bawah jam ya kasih. ya semuanya sudah siap di sini just relax kalau saya saya ingin hari ini saya kepengen untuk melakukan bantu pelatih saya melakukan bantu pelatih untuk anda yang mau melakukan ini silakan. pandangan ya pandangan lihat diagonal boleh lihat diagonal ke lantai ya. yang penting belakang leher bagian belakang relax itu ya di sini dulu sebentar mereka di pangkal paha jadi biarkan dia terbuka di sini relax just breathe just breathe and breathe good nafas lagi. Tarik nafas. Bayangkan nafas itu jangan tertahan di kepala atau dada. Tapi salurkan ke bawah. Sampai ke perut. Dan buang nafas. Kempeskan. Keluarkan. Ya. Yeah. uh Jadi sambil kita menarik nafas kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa di mana kita masih bisa menarik nafas ya menarik oksigen oke okay. kalau sudah sekarang ya lihat kaki kiri ya kaki kiri angkat kaki kanan taruh di bawah ini kaki kanan Taruh di bawah seperti ini. Dan kaki kiri boleh kalau misalnya mau taruh seperti ini juga boleh. Nah, seperti ya. oke okay. Nah, ini kaki kiri yang di atas ya. Kalau dari saya sendiri. Sekarang kita tarik nafas. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Tarik nafas. Jadi putar dadanya ke belakang buang nafas taruh kembali tangan kirinya di belakang ya boleh kalau misalnya nggak cukup boleh gunakan ujung jari tangan seperti ini di belakang ya atau kemudian sekarang angkat tangan kanan angkat tangan kanan tarik nafas bayangkan seperti mau meraih sesuatu buang nafas silahkan belum nah iya kemudian perlahan putar Rasakan perutnya seperti di Putar arah dadanya. Untuk kepalanya sejajarkan dengan dada. Jangan terlalu lihat ke belakang. Yeah. Yeah, good job. Kalau sudah, perlahan lepaskan tangan kanannya Kemudian kaki kirinya Keluarkan, kita ganti sekarang Kaki kiri taruh di bawah ini Kaki kanan kita taruh di samping nah, ya, Sudah, sekarang tarik nafas, angkat tangan kanan Tarik nafas, bayangkan tangan kanan seperti mau meraih sesuatu. Ingat, rilekskan bagian dada bahu, ya. Rilekskan, buang nafas, kemudian putar ke belakang. Tarik kembali, good job, ya. Sudah, tangan kiri tarik nafas, perlahan saja. Buang nafas, kemudian peluh kaki kanan dan putar. Rasakan perutnya seperti diputar ya. Lihat dada saya, dada saya bergerak-gerak. Pandangan juga ke arah. Gerakan ini bagus sekali untuk yang punya masalah pencernaan jadi akan membantu untuk menstimulasi. Lakukan gerakan ini sambil nafas, Buang nafas. Ya. Di sini nafas perlahan. Lakukan semangat. Dan buang nafas. Oke, that's all this thing. Kemudian lepaskan kembali. Kembali ke depan. Sekarang, ya kita akan luruskan kaki kiri ke depan kaki kiri lurus kaki kanan taruh di atas seperti ini nah seperti number four positionnya jadi lakukan semampunya ya nah sekarang tarik nafas angkat kedua tangan Kemudian dorong tubuh agak ke depan, buang nafas, kedua tangan taruh pegang di area paha. Nah, seperti ini ya. Jadi tubuh kita akan condong ke depan. Ingat bukan untuk mencium lutut, tapi memanjang. Ya, lakukan semampunya pandangan ke arah ujung jari, kiri, jari kaki kiri. Nafas lagi ya, good nah, kembali fokus di sini. Ingat, lihat saja. Coba Anda perhatikan, oh ini kaki saya. Ternyata selama ini mungkin saya kurang perhatikan, ternyata kaki saya. Jari kakinya seperti ini, misalnya ya. Oke, perlahan lepaskan. Kita ganti kaki. Kali ini kaki kanan yang lurus, kaki kiri kita taruh di sini ya. Sudah siap semua. Kalau sudah siap, tarik nafas kedua tangan. Dorong ke depan, panjangkan sedikit, buang nafas, turunkan tangan, taruh di sini, boleh ya. Nah, kembali lagi, pandangan ke arah kaki kanan. Kalau terasa kurang menyenangkan, buang nafas. Nah, biarkan rasa tidak nyaman di tubuh itu ikut meninggalkan tubuh kita ya dan kembali tarik nafas lagi masukkan oksigen sebanyak mungkin ke tubuh kita ingat tubuh kita luar biasa kita mensyukuri tubuh kita ya di sini juga kita mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, kalau sudah kembali lagi lepaskan. Kali ini kita silangkan kembali kaki kita. Ya. Yeah. Nah, sekarang kita akan lakukan adalah lebih ke stretching leher. hair ya lihat dulu kita akan mulai dengan tarik nafas buang nafas tundukkan kepala oke kemudian kembali lagi ke depan oke jadi kita lakukan ini dulu ya siap semua jadi ketika tundukkan kepala perut pasti akan semakin aktif dan biarkan ininya rileks, ya. Mulai ya, tarik nafas dulu. Jangan lupa senyum, buang nafas, tundurkan kepala, kempeskan perut. Kalau sudah kembali lagi, lihat ke depan, tarik nafas. Buang napas. Uh, Tarik nafas lagi. Buang. Oh, Oke, okay. kembali lagi. Iya. Yeah. Kali ini lihat yang akan kita lakukan adalah lihat tarik nafas taruh di samping ya tidak wajib harus bisa menyentuh pelincah, buang nafas, rilekskan Jadi kepalanya ini kita sandarkan di bahu dan untuk tangan kita taruh 5 cm di atas lantai. Jadi rasakan stretch di bagian leher ya. Oke siap ya. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Siapkan dulu tangan kirinya. ya. Taruh dulu di atas lantai. Tarik nafas. Buang nafas. Dan angkat tangan kirinya. 5 cm dari lantai juga boleh. Stretch over here. Ya. kemudian lepaskan ya sekarang kita lakukannya sisi sebaliknya siapkan dulu tangan kanannya taruh di atas lantai nah, ya tarik nafas, angkat tangan kiri dan taruh di samping kemudian Sandarkan telinga ke arah bahu kiri, tidak dipaksakannya Buang kapas dan angkat sedikit tangan kanan. Oke, lepaskan kembali ya. Nah, kali ini yang kita lakukan adalah lebih ke, tadi tadi kan kita sudah begini sekarang kita begini tarik nafas jadi di bawah tarik nafas buang nafas oke okay, ya siap ya kita lakukan bersama-sama ya sekarang kita tundukkan kepala dulu semuanya siap tarik nafas buang nafas ke arah bahu kanan kembali lagi tundukkan kepala buang nafas tersisa tarik nafas lagi buang nafas kembali ke bahu kiri oke okay. kembali lagi ke bawah dan menghadap ke depan ya Buang nafas, eh, rasakan kelegaan. Kalau misalnya ada yang merasa pusing, boleh silahkan lakukan gerakan seperti ini ya: tarik nafas, buang nafas, boleh tarik buang. Sambil fokuskan pada nafas lagi ya. Kalau misalnya terasa pusing atau apa, silahkan. Ya, lakukan seperti ini. kita akan memulai ke gerakan berikutnya ya jadi gerakan berikutnya disebut dengan iya nggak apa-apa berarti relax ya ini ada namanya eagle hands ya eagle hands oke semuanya perhatikan saya dulu jadi suatu tarik nafas buang nafas Tangan kiri di bawah tangan kanan. Kemudian, kalau yang bisa, ini namanya dalam eagle hands. Kalau yang tidak bisa, boleh seperti ini. Tidak harus dipaksakan. Ya, ini namanya eagle hands. Jadi lihat. Tangan kanan di atas. Tempelkan. Kemudian tangan kiri dan kanan. Ya, siap ya. Kita mulai ya, semuanya. Jadi ini fokuskan kedua belikat, belikat di belakang itu dia membuka. Suatu begini dia akan buka. gitu ya Oke, semuanya siap. Semuanya tarik nafas. Buka dadanya. Seperti surrender. Ya, ini seperti kaktus, cactus pose. Buang nafas perlahan. Tangan kiri di bawah tangan kanan. Ya. Ya, tempelkan Kemudian tangan kirinya Angkat Dan tangan kanan kalau bisa uang wow. ya Di sini Coba fokuskan ke depan Di sini untuk konsentrasi ya. Eagle hands ya. Sekarang kita coba Tarik nafas, angkat sedikit tangannya, sikunya ke atas, siku, buang nafas, turunkan, sikunya ke arah dada. Ya, yeah, good job. Kita lakukan dua kali lagi, tarik nafas. Buang nafas, pelan. Satu kali lagi tarik nafas dan buang. Oke, okay, relax. Kita lakukan sisi sebaliknya. Kalau tadi kanan di atas, sekarang kiri yang di atas. Tarik nafas. Ya, terbuka dadanya. Buang nafas sekarang tangan kiri yang di atas. Tempelkan. Sekarang tangan kanan angkat dan tangan kiri kembali lagi. Eagle hands, ya. Jadi kita lakukan ini biasa dan status sisi mungkin terasa agak beda. It's okay, ya. Berarti itu bagian tubuh yang jarang dilatih. Kalau terasa seperti, mulai ya. Stay di sini dulu. Rasakan tulang belikat di belakang membuka. Kita akan siap-siap daun hitungan tiga. Kita angkat ke atas tiga: ya. satu, dua, tarik nafas dulu, tiga, angkat ke atas sikunya Buang nafas, turunkan, tarik nafas lagi. buang. Satu kali lagi tarik nafas dan buang. Oke okay, lepaskan kaitan. uh luar biasa ya. Boleh digerakkan dulu untuk bahunya, silahkan. Atur nafasnya lagi. Kita masih ada sedikit lagi gerakan. oke okay. Gerakan berikutnya adalah side stretching. Jadi ini gampang banget ya. Jadi gerakannya seperti ini. Nah itu dia, nanti bergantian ya. Tapi kita lakukan bersama-sama. Siap ya semua. Oke, tarik nafas, angkat kedua tangan, buka dadanya. Oke, buang nafas, jatuhkan tangan kanan ke kanan dan stretch tangan kirinya. Rasakan sisi kiri tubuh memanjang, pinggul kiri tetap di lantai. Ya. Stretch, panjangkan, jangan dipaksakan. Oke, okay, perlahan. Tarik nafas lagi, angkat kedua tangan kembali ke atas. Buang nafas. Tangan kiri taruh di samping. Tangan kanan stretch. Ya. Kali ini sisi kanan tubuh yang dipanjangkan. Lagi ya, tarik nafas lagi, angkat kedua tangan di atas, buang nafas kembali lagi ya. Semakin memanjang kali ini, biasanya tidak seketat yang awal tadi lagi. Mungkin terasa lebih, sudah lebih rileks gitu ya, tinggal. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Satu ram lagi. Tarik nafas. Ram terakhir untuk yang sisi kanan. Buang nafas. Terakhir sisi sebaliknya, tarik nafas, buang nafas. Ah, Oke, okay. tarik nafas saya angkat kedua tangan ke atas, buang. Ah. Ya, yeah, oke, okay, good job. Nah, untuk berikutnya, lihat kita akan lakukan gerakan ini seperti head and cow, ya. Jadi lihat saya dulu. Kalau misalnya dari samping ya, seperti ini. Kedua kaki sejajar pinggul, kedua ini ya, tangan sejajar kaki. Nah, suatu pandangan lihat ke bawah, tarik nafas. Jadi ya, ya, suatu tarik nafas. Pinggulnya dorong ke belakang katan sehingga punggungnya melengkung ke bawah. Buang nafas, ton dengan kepala, dekatkan, dorong pinggulnya ke depan. Tarik nafas lagi. Buang. Oke, okay. ini disebut spine stretching. Jadi stretch untuk bagian tulang punggung. Tapi lakukan sesuai kemampuan ingat ada orang yang bisa sampai begini, ada yang cuma sedikit, it's okay, lakukan sesuai kemampuan ya. Siap semua, kita akan lakukan bersama-sama. Ingat, di sini pandangan juga, relakskan leher ya. Tarik nafas, kali ini pinggul anda dorong ke belakang dan ke atas, tulang punggung lengkungkan ke bawah, dada membuka pandangan ke arah depan, tarik nafas, buang nafas, tundukkan kepala, dagu ke dada, dorong pinggul ke depan, dan tulang punggung melengkung ke atas. Bayangkan seperti kucing, uh, kucing tam, ya biasanya. Kadang. Tarik nafas lagi, kembali lagi, dorong pinggulnya ke belakang, ke bawah melengkung. Buang nafas. Tunjukkan kepala. Bayangkan perut seperti ditonjok dari bawah. ya, Tarik nafas lagi perlahan. Pada ke depan, punggung melengkung lengkungkan ke bawah pinggul dorong ke belakang atas buang nafas semakin stretch tarik lagi sambil napas tarikan nafas panjangkan ke depan Buang nafas, tundukkan kepala, bayangkan tulang punggung Anda semakin stretching. Satu kali lagi, yuk tarik nafas dan buang. Oke, okay. kalau nah, sudah kembali ke posisi netral, nah, untuk gerakan berikutnya adalah kita angkat satu tangan ke depan dan kaki yang di belakang. Jadi, misalnya tangan kanan, kaki kiri, oke, okay? dan tangan kiri kaki kanan. Bebas, mau yang mana dulu? Oke, okay? pandangannya lihat ke bawah, jangan lihat ke depan supaya lehernya ini lebih rileks. Lihat aja ke bawah. Siap ya. Tarik nafas, oke. Okay. Angkat tangan kanan ke depan, luruskan. Buang nafas, angkat kaki kiri. Jadi seperti ada yang menarik tangan anda ke depan dan kaki anda yang di belakang, sudah ada yang menarik sehingga memanjang. Oke, okay. turunkan kaki dan tangan ke bawah. Kita ganti sisi. Tarik nafas, tangan kiri angkat. Buang nafas, kaki kanan diangkat. jadi bayangkan Anda seperti menendang sesuatu di belakang. Dan tangan kiri ada yang menarik ke depan. Oke, turunkan lagi. Lakukan lagi ya. Siap. Tarik nafas. Angkat tangan kanan. Buang nafas. Tenang kaki kiri. Oke. Turunkan tangannya. Sisi sebaliknya. Tarik nafas. Angkat tangan kiri. Buang nafas, kaki kanan. Uh. Iya, oke, turunkan. Sekarang kita duduk dulu. Uh, yes, luar biasa ya. Tinggal sedikit lagi, masih ada dua gerakan. Setelah itu selesai ya, teman-teman. ya nah untuk berikutnya adalah gerakan uh, bridge pose atau jembatan caranya gimana nah kali ini kita akan kembali tiduran lagi dua gerakan terakhir adalah kita kembali tiduran jadi di awal kita mulai dari bawah di akhir juga kita akhir ya jadi lihat saya untuk bridge pose jadi gini kita akan tiduran um, tetap lutut jadi usahakan jari tangan, ujung jari tangan bisa menyentuh tumit, ya. Jadi seperti ini. Kemudian buang nafas, angkat pinggulnya, angkat pinggul sepinggir mungkin. Nah, jadi jadi kalau dari samping, saya peragakan dari samping seperti ini. Buang nafas, angkat. ya. makanya dibilang bridge pose atau jembatan setelah bridge pose selesai kita masuk ke gerakan terakhir yaitu wind shielding yaitu gimana kembali lagi di bawah buka kakinya lebih lebar mendekati ujung matras kemudian tangan boleh dibuka ke samping atau ke atas tarik nafas buang nafas nah gerakan seperti ini nah jadi seperti wiper kaca mobil sewaktu hujan jadi dia bergerak ke kiri Teman-teman, jadi itu dua gerakan terakhir. Semua sudah siap? Kalau sudah siap kita ke bridge pose dulu ya. Bridge pose semuanya siap, tekuk lututnya, coba uh, kalau usaha kalau mau atur jarak boleh ujung jari tangan bisa menyentuh tumit kaki. Hmm. Pandangan lihat ke atas, ingat sewaktu melakukan gerakan ini jangan melihat ke kiri kanan ya, lihat ke atas ya. Siap ya semua tarik nafas dulu di bawah ingat telapak tangan kanan menghadap ke bawah menekan lantai buang nafas angkat pinggulnya ya ingat tidak wajib harus tinggi coba dekatkan dada ke arah dagu chest to the chin Oke, okay, perlahan turunkan. Jangan dibanting pinggulnya. ya, Jangan dibanting. Kita lakukan satu kali lagi, ya, teman-teman. Tarik nafas dulu di bawah, buang nafas, angkat pinggulnya. Perlahan, ya, dagu. Eh, sorry, dada ke dagu. Ya, yeah, test to the chin. Oke, okay, perlahan turunkan. Bagus sekali. Ya, yeah, that's good. Sekarang kita ke gerakan wiper kaca mobil. Kakinya itu boleh dibuka mendekati ujung kiri dan kanan matras ya. Yeah. Nah, di sini tangannya boleh dibuka ke samping, mau mau kaktus uh, juga boleh, kepala tetap di bawah. Kalau sudah siap, kemudian sekarang gerakkan kaki Anda jatuhkan ke kiri kanan, bagaikan wiper kaca mobil, bayangkan ketika hujan. Nah, kita menggerakkan uh, itu kedua wiper itu ya. Nah, lakukan terus enjoy the movement ya. Di sini yang penting Anda tetap pandangan fokuskan ke atas saja. Atur nafas semampunya, ya bagus sekali. Di sini saya lihat semuanya dapat melakukannya sebaik mungkin. That's very great job to do. Lakukan lagi, ya. Ini bagus sekali untuk bagian pinggang, ya, terutama kita yang sering duduk di depan komputer. It's time for us to do the stretch. Iya, okay. yeah. yeah, bagus sekali. Kalau sudah, sekarang rilekskan dulu, luruskan kakinya. ya, yeah. Luruskan kaki, telapak tangan hadap ke atas dulu. Di sini waktunya untuk body scan lagi. Coba Anda scan tubuh Anda dari atas sampai ke bawah. Untuk yang masih tegang, katakan kepadanya untuk relax. Apakah bahu Anda sudah relax? Kalau belum relax, katakan bahu relax you Dada, relax. Punggung, kamu sudah relax, kalau sudah relax, yes. great job semuanya ya. Di sini ingat, jangan ada kerutan di antara kedua kening. Eh, sorry, di antara kedua alis, Relaxkan, tenangkan pikiran Anda. Oke, okay. atur nafas. Anda luar biasa. Yeah, hari ini. Kalau sudah, sekarang gerakkan ujung jari tangan dan ujung jari kaki Anda. Gerakkan ujung jari tangan. Jari tangan juga. Coba dirasakan dari kelingking, manis, tengah jari telunjuk sampai jari jempolnya. Jadi coba digerakkan. Yeah, good. Nah, sekarang, seperti gerakan di awal lagi, angkat kedua tangan ke atas, jatuhkan di belakang, ya stretching again, seperti di awal tadi kita lakukan. Dan buang nafas, tekuk kedua lutut, peluk ke arah dada. ya Kedua lutut dipeluk ke arah dada. Kembali lagi side stretching. Coba lakukan uh, maksudnya spine stretching ya. Roll ke kiri ke kanan. Berikan pijatan pada tulang punggung Anda. Ya. Rasakan semakin spine stretch. Eww. Good job everyone. Nah. Kalau sudah, jatuhkan kaki di sisi sebelah kanan. Jatuhkan ke lantai sisi kanan. Tangan kanan Anda taruh di kepala, jadikan bantalan kepala. Tangan kanan taruh jadikan bantalan kepala. Oke. Okay. Kemudian tangan kiri Anda menekan lantai di depan dada. Kalau sudah, tangan kiri menekan lantai, angkat tubuh Anda ke posisi duduk. Yes, that's it. Nah, itu dia. Semuanya bisa melakukan, ya. Jadi teman-teman memang disarankan untuk bangun jangan buru-buru langsung huh, gitu ya tapi pelan-pelan dari samping angkat. Nah jadi tubuh kita juga akan merasa lebih happy. Oke jadi sekarang kita tinggal kita tarik nafas, angkat kedua tangan, kemudian kita satukan dulu di depan dada kita tundukkan kepala silakan kalau misalnya anda mau berdoa anda mau bersyukur pada Tuhan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kita bisa melakukan yang terbaik pastinya berikan afirmasi positif pada tubuhannya pada diri anda dan jangan lupa doakan supaya orang lain juga sehat Bahagia, bagus, buka matanya. Kita ikhiri. tiga tarikan nafas, tarik nafas, buang nafas, dua kali lagi tarik, dan buang. One more time. Inhale, and exhale. Ah. Oke, okay, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan kembali ke Pak Jarod. <guluh> Oke, okay, terima kasih Pak Lawardi telah membantu kita. Uh, mungkin masih ada waktu sedikit untuk beberapa pertanyaan yang ada ya Pak Ladi ya boleh boleh boleh ya. boleh, boleh banget iya, iya, boleh saja boleh, ya. ya oke sama-sama silahkan kalau ada yang mau ah, tapi sebelumnya saya izin ke toilet sebentar oke oke ya aja. boleh ya, ya. diri pertanyaan pertama soal atur nafas ya kadang kan kalau pertama awal-awal memang eh uh, saya aja kadang-kadang masih Antara ngatur gerakan sama ngatur nafas. Nah, soal nafas ini kan ada selain tarik nafas pelan-pelan, lepaskan pelan-pelan, ada juga nafas yang segitiga. Ya, tarik lalu pakai ditahan. Nah, dalam gerakan-gerakan body stretching ini kan kayaknya kalau hanya tarik lalu lepas, kayaknya ada yang nggak nyandak tuh, udah mati. Ih, eh, tadi tangan ke depan, kaki ke belakang, nariknya udah nggak bisa lagi, udah pentok. boleh nggak sebelum dibuang, sebelum dibuang itu jadi kayak nafas sedikit tarik, gitu ya, oh, okay. terus pakai ditahan, lalu dilepaskan, boleh nggak? Sebenarnya boleh sih pak. Nah, okay. kenapa saya bilangnya tarik nafas, buang nafas dulu. Jadi kalau misalnya untuk pemula ya pak ya, memang sih disarankan jangan menahan dulu pak. Oh. gitu, yang pemula ya gitu ya. ya. Tapi kalau misalnya udah yang sering melakukan dan sudah aware tentang tubuhnya, boleh suatu dia tarik dia tahan sebentar boleh pak, malahan itu bagus juga gitu. Nah kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk yang menarik dan menahan, ada beberapa orang setahu saya ya pak, ya untuk yang punya masalah di jantung atau apa, mereka itu kalau menahan nafas itu tidak nyaman. Ya. nah gitu jadi tergantung pada kemampuan diri masing-masing makanya saya selalu bilang dalam body stretching ini kita harus mengenali kondisi tubuh kita hmm. kalau misalnya ketika kita menahan nafas tidak nyaman langsung lepas nah gitu jadi jangan menahan apa tapi kalau misalnya kayak Pak Jarod eh, Pak Jarod bisa untuk menahan nafas sebentar gitu ya nggak apa-apa <laughs> gitu. ya kecuali kalau misalnya gerakannya yang bersifat lebih cepat ya misalnya kalau tadi kita perlahan gitu, kalau saya lebih cepat kan tarik buang atau apa mungkin untuk menahannya agak susah gitu, <laughs> jadi disesuaikannya aja pak kondisinya itu oke. Okay. Untuk yang menarik sampai gimana pun itu makanya di sini sesuaikan dengan kemampuan. Kalau saya dirasa saya hey, di sini sudah cukup ya sudah stay di sana jangan lagi ditarik. Uh, kalau enggak nanti takutnya tubuh itu bisa cedera. Uh, apalagi ya. Uh, uh, e, jadi itu yang tarik tahan sesuai eh, tarik lepas ritmenya seperti body scan sesuai iya. dengan kemampuan masing-masing apa tarik 5 detik, lepas 5 detik atau 10 atau 12. Kalau yang ini kan saya memang gabungan ya, ada WA Group yang sudah belajar olah napas segitiga. Oh, Gerakan iya. tertentu Misalnya pakai ditahan, tapi yang kalau gerakannya tadi kayak hanya angka terus cepat, jadi dikombinasi, uh, boleh. Oke, okay, ya, sekarang betul. saya tanya lagi. eh uh, uh, Ini pernyataan, oke. Okay. Oh, Ada yang habis operasi, Pak. Jadi mereka oh. pernah patah tulang, Oh ya, lalu operasi. Apakah gerakan-gerakan ini aman buat mereka yang pernah patah tulang? Kalau sepanjang yang tadi kita lakukan itu sofa sih gerakannya ringan mudah dan aman gitu ya Pak ya. ya. Yang penting adalah untuk tahu gerakan itu pas dengan kita atau enggak. Ketika kita melakukan itu tidak nyamannya itu seperti apa? Nah gitu. Kalau misalnya tidak nyamannya itu benar-benar painful atau apa? Misalnya kayak seperti ini ya. Ada orang yang oke okay, dorong dorong dorong sampai ah gitu. Nah, itu udah painful jangan. Itu nggak boleh Pak gitu ya, kan kita ada gerakan seperti ini ya. So uh, sepanjang tadi yang kita lakukan sih menurut saya sih masih tergolong safe dan aman. Jadi saya baru patah tulang. Kecuali saya tadi yang suatu kita kedua tangan di bawah mungkin ketika kita angkat satu tangan yang di bawahnya mungkin agak terasa kurang nyaman atau apa ya itu ya. Kalau saran saya kalau tidak nyaman kakinya jangan diangkat cukup tangan doang. Nah itu boleh gitu. Jadi misalnya yang dia pernah patah tulang di sini. Dia suatu melakukan ini. Kok oh, kayaknya nggak nyaman ya, tangan kanan saya ya? Oke, opsinya ya turunkan saja kakinya. Cukup begini doang. Hmm. Ini kan lebih membaik ya, gitu ya, lebih nyaman gitu. Tapi kalau saya tidak nyaman juga, ya udah, tangannya agak sedikit gini aja boleh. Hmm. Jadi banyak sekali sebenarnya opsi di body stretching itu yang bisa kita lakukan. Uh, yang pastinya adalah tidak dipaksa makanya selalu kita akan lihat dulu uh, kamu pernah segera? kalau lakukan ini nyaman kalau tidak gimana uh, itu itu sifat ya karena kan bukan kayak angkat beban atau gelandangan ah, ini badan dipengaruhi ini bebannya beban tubuhnya sendiri dan benar. kita tadi enggak ada yang ya kecuali yang tadi ya tangan Uh, tangan diangkat, kaki ditendang di ke belakang tadi. Mungkin tangannya lebih sedikit menahan. Kalau mungkin yang disitunya dulu yang operasi, ya jadi nah. jadi berat. Tapi kalau operasinya di dilutut, aman. Oke. Kalau satu lagi, Pak, ini yang yang masih serupa dengan itu adalah orang yang punya masalah dengan kropos tulang. Oh, kropos tulang ya? Kropos tulang juga enggak masalah. Karena enggak ada beban sih ya, Pak ya? Lakukan untuk satu siri, ya. tidak? It, it's fine gitu. Sepanjang setahu saya sih masih tergolong aman, ya. Uh, aman, Pak. ya. Uh. Okay. Okay. terus eh, uh, tarik ntar yang mana lagi? Sepertinya banyak pertanyaan ya Tarik nafasnya, <laughs> enggak nih? Ada sudah ada yang dari... Uh, cara bangun boleh diperagakan, oke, tadi saya sudah ada bisa lihat, lihat videonya, nanti ada cara bangunnya sudah diperagain ya, tadi saya sengaja double, double camera, di mana okay. yang tampil Pak Lauri dan saya, tapi di, yang mungkin gerakan pertama enggak, sehingga contoh gerakannya bisa lebih jelas. Boleh. Ya. Pak, untuk punya skoliosis yang tidak parah di bawah 20 derajat, apa Mas bisa ikut semua gerakan skoliosis kita bisa, bisa. malahan skoliosis itu sangat dianjurkan Mampu. jadi skoliosis itu kalau misalnya yang saya pernah ada menangani beberapa case gitu ya skoliosis itu yang paling penting adalah gerakan untuk memanjangkan dan tidak dipaksa ditarik jadi makanya seperti tadi gerakan yang saya lakukan sewaktu begini saya selalu bilang tarik nafas ya Kemudian panjangkan ke depan baru buang nafas. Nah di sini adalah untuk memanjangkan bukan mencium lutut. Itu untuk scoliosis juga pak. Nah itu salah satunya. Terus misalnya kayak tarik nafas pelan gitu, kemudian buang nafas panjangkan ke depan. Ini pun bagus untuk scoliosis. kira, -kira seperti itu ya. Saya masih ada pertanyaan lagi. Saya saat stretching pinggul terasa sakit. Apakah gerakan saya salah? Wah, itu saya harus lihat sendiri. Saya Gimana amat. gerakannya? Kira-kira ya, tapi kalau misalnya lakukan sesuai yang tadi untuk gerakan yang mana ya konser lakukan sesuai? Yang... Step-step tadi sih harusnya sih no problem, ya, kecuali mungkin di bagian pinggulnya sebelumnya ada masalah, mungkin kebanyakan duduk kah, atau uh, kalau misalnya bukan cedera, mungkin kebanyakan duduk sehingga kaku gitu. Jadi, sewaktu dilakukan gerakan stretching itu agak sedikit apa ya, kurang nyaman di awal gitu, sifat oke, okay, Pak. Ini latihannya bagusnya perut kosong atau bisa? Kalau pagi jam 7 sarapan tadi, kita jam 9 udah bisa jadi dua jam. Sebenarnya uh, minimum sih dianjurkan jangan makan berat. Hmm. Apalagi suatu gerakan twisting yang tadi, itu perut kita akan di twist gitu. aku itu nanti kita nggak mau ya. Tapi 2 yeah. jam setelah makan bisa ya. Jam 7 sarapan, boleh. jam 9 latihan. Berarti udah 2 jam, bisa ya. Boleh, boleh. Karena udah mulai uh, agak turun gitu ya. 2 jam Lalu. ya. Tapi pastinya sih jangan terlalu makan berat ini gitu. Makan ya. makan pagi kan dikit-dikit ya. Iya, nah, <laughs> boleh. Iya, ah, <laughs> makan pagi dikit-dikit sih. Ya. Iya. Oke, terus eh uh, bentar nih bukan tetap, Cara bangun sedekah eh uh, antaranya oke okay. berarti sudah mayoritas pertanyaan sudah uh, oke okay. ini kan tadi ada macam-macam gerakan kalau latihan itu itu satu paket ya semua gerakan dalam satu latihan kira-kira kan hampir 40 menit tadi itu atau boleh gerakan tertentu diulang lebih sering misalnya orang yang sakit pinggang terus stretch yang kayak pinggangnya tertarik itu lebih lebih lama gitu boleh ya boleh jadi gini misalnya karena kan ini terbatas waktu juga ya jadi saya ada melakukan gerakan yang tidak lama tapi ini ini adalah satu series jadi untuk gerakan yang kita lakukan dari awal sampai akhir ini adalah satu series jadi boleh dilakukan tapi untuk yang bagian misalnya di bagian pinggang ini boleh dilakukan lebih sering kalau tadi kita kan hanya tiga kiri tiga kanan ya boleh dilakukan enam kiri enam kanan gitu boleh jadi lebih lama aja, nah, karena kan waktu kalau misalnya kita lebih rileks, kita bisa lakukan lebih lama sih, untuk satu gerakan. Iya, Oke, okay. ya, jadi teman-teman, saya pikir pertanyaan utamanya sudah ya, kalau soal nafas, sekali lagi, metode 1 dan 2, Wim Hof, tarik hidung, keluar mulut, itu hanya metode 1, 2. Metode 3 dan seterusnya, termasuk sekarang, ini dari John kabatsin yang tarik lewat hidung keluar lewat hidung ya Jadi kalau ada yang bertanya mungkin ada yang dapat link dari temennya lalu nggak nyimak pelajaran sebelumnya jadi yang baru ikut satu dan dua belum saya undang di yang sekarang ini ya jadi yang saya undang di sini adalah yang sudah ikut body scan sudah ikut minimal sampai bahkan ada yang ke udah ikut self-image lalu eh, segitiga ya jadi eh, yang ikut baru satu dan dua harusnya belum ikut sum ini sehingga bertanya soal keluar lewat mulut ya jadi ikut yang body scan kalau lihat video ini termasuk dengan anak akan di upload anda melihat ini dan belum ikut body scan maka silahkan simak dulu pelajaran eh, body scan ya karena memang itu fondasi untuk eh, metode selanjutnya nah soal bernafasnya sudah dijelasin bisa dicampur metode olah nafas body scan dan segitiga tidak dicampur dengan Wim Hof, ya karena tujuannya berbeda boleh dicampur antara olah nafas body scan dan olah nafas segitiga tergantung gerakan mana yang kayaknya lebih enak, nyaman ketika tarik kuat-kuat, tahan sebentar, berpindah gerakan, lalu lepaskan gitu ya. Tapi utamanya adalah olah nafas body scan. Jadi, pertanyaan terakhir sekaligus pesan dari Pak Lawardi: "Nah, Pak, untuk latihan itu yang ini dulu ya, karena teman-teman nanti Sabtu depan kita akan series yang kedua. Jadi, ini body stretching, series yang pertama terdiri dari beberapa gerakan." lakukan secara lengkap, tapi gerakan tertentu bisa diulang lebih lama, tapi satu paket, satu modul dari awal sampai akhir, diawali dengan body scan, diakhiri dengan body scan, atau diawali dengan relaksasi, diakhiri dengan relaksasi. Nanti minggu depan kita belajar gerakan yang lain, masih dengan Pak Luardi. Nah, ya. sekarang pertanyaan tak sekaligus penutup dari Pak Luardi. Pak, untuk latihan satu minggu ini, Ya. ini enaknya setiap hari berapa kali atau seminggu berapa kali silakan pak sebenarnya kalau untuk ini sih bisa dilakukan setiap hari ya, ya. setiap hari karena gerakan yang kita lakukan ini tidak terlalu bersifat kardio gimana gitu kan jadi it's okay it's safe gitu ya untuk yang awal Jadi kalau misalnya sehari mau lakukan dua kali pagi dan Siang atau sore, atau boleh banget. Malahan tadi saya baca, ada yang merasa ngantuk. gitu ya. It's okay. Jadi itu karena gini, um, tiap orang itu kan reaksinya beda-beda ya. Jadi, sewaktu kita melakukan nafas, oksigen itu masuk, dia akan mendeteksi bagian tubuh mana yang butuh untuk dipulihkan. Jadi, kalau misalnya, kenapa reaksinya kita ngantuk? Karena selama ini mungkin kita ini kurang istirahat aja di sinilah. Menyuruh untuk relax, relax di bagian kepala. Ada juga mungkin nanti teman-teman yang merasa agak pusing, kenapa? Karena selama ini oksigennya tidak sampai ke atas. Jadi, dia sekali lakukan langsung mau memaksa gitu ya. Mungkin agak capek, makanya terasa agak pusing. Tapi itu semua nggak masalah. Tenangkan aja ketika lakukan sering percaya deh, itu akan hilang. <laughs> gitu. Oke, okay, jadi teman-teman, habis, habis uh, body stretching ini, mau sarapan boleh, makan boleh, ngopi juga boleh, boleh ya. Tapi, Tapi satu pengalaman dari saya, adik adik kandung saya ya, itu sakit pinggang, udah ke ortopedi, udah panggil pelatih senam untuk sakit pinggang, bahkan ada juga senam air, udah gak tahu habis berapa juta ya, itu juga udah tiga bulan gak sembuh-sembuh, ikut body stretching dua kali saja, dua minggu ya, itu sembuh itu oh. itu luar biasa jadi terima kasih Pak Luardi adik adik saya sembuh <laughs> Sama -sama. Ikut, ikut dua kali aja Pak Oke mak aja saya undang Pak Luardi ini karena ada lagi teman yang istrinya udah ikut gitu ya suaminya cuma kayak gitu <laughs> cuma kayak gitu lalu dia latihan gitu lalu dia oh. lapor saya Pak Jarod Kok badan saya kayak digebukin? <laughs> badan saya kayak digebukin katanya. Loh, istrinya ceking aja latihan begitu di disepelein selama ini gak mau ikut. Begitu suaminya nyoba, <tuh>, katanya badannya kayak digebukin. Rupanya suaminya jarang olahraga senam. Memang dia sepedaan, tapi oh. dia jarang, jarang berenang, jarang senam, ya kan ada juga kayak tai chi segala macam, olahraga-olahraga yang kayaknya gerakannya lembut, tapi menarik otot-otot sehingga yang teman-teman nanti ini kalau ada yang misalnya yang tadi seperti teman saya bilang jarod kalau badan saya kayak digebukin nggak <laughs> akan ada teman saya yang yang habis itu jalannya pincang oh, gitu. <laughs> bilang, kenapa pincang iya nih apa pangkal pahasa ini jadi sakit saya gerak kayak jalan kaki jadi susah gitu lalu saya bilang kasih kamu nggak pernah senam enggak pernah ini gitu ya sehingga waktu kayak tadi butterfly gitu kan memang pinggangnya pangkalnya pangkal-pahanya digerak-gerakin jadi dia sakit tapi saya bilang tahan rasa sakit itu karena kaget karena nggak pernah olahraga tiba-tiba ototnya ditarik-tarik Kalau dia ya mengurangi jumlah gerakannya tadi latihan dan sekali lagi juga teman saya itu akhirnya bilang begini Aduh ternyata saya, saya meremehkan istri saya yang senam kayak gituan, begitu saya ikut, sempat susah jalan, pangkal paha saya sakit, badan kayak digebukin, tapi seger. Dan dia juga lapor bahwa sakit pinggangnya sembuh. ya Jadi teman-teman oh. jangan khawatir oh. kalau misalnya kok, kayak beberapa organ badan bagian tubuh tertentu, kayak habis ini, kayak mungkin habis ini nggak rasa, <laughs> besok oh. bagus tidur. <laughs> Bangun tidur, pangkal pahanya sakit. Ya, nggak pernah gak pernah senam, tapi kalau ibu-ibu penari sering berenang, suka senam gitu ya. Nanti efeknya nggak terlalu macam macem, -macem. Yang nggak pernah olahraga, kebanyakan duduk betul-betul. Kalau merasakan itu tidak apa-apa, karena itu otot yang nggak pernah dilatih, tiba-tiba dilatih. Yang jelas, sebenarnya kita tidak pakai latihan beban seperti orang fitness. Ya, kalau tos sakit itu sakit karena otot nggak pernah latihan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak Lodi. Masih, masih oh, ketemu oh, lagi ya, Sabtu depan. Iya. <laughs> terima kasih semuanya. Saya stop rekamannya.